Kalah. Nah, kamu kelas berapa? Kelas enam. Kelas enam, anu lo ya? Nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar ya. Oke, siap. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya ya? ya. Nah, pesan Pak Jokowi itu aja. Oke, siap, siap.